Dia lahir dari termasuk Bani Israel yeah. Bani Israel ini keturunan Nabi Ya'kub Ya'kub itu gelarnya Israel Keturunannya disebut Bani Israel Dari Yehuda Yehuda ini adalah anak laki-laki uh, Dari istri pertama Nabi Ya'kub salam Nabi Ya'kub istrinya empat Yang pertama bernama Ya'la Dari Ya'la ini melahirkan enam orang salah satunya bernama Yehuda dan Lewi Lewi melahirkan Nabi Musa AS. Yehuda melahirkan bangsa yang kita kenal Yahudi, salah satunya Yehuda ini melahirkan generasi yang pada akhirnya melahirkan Samiri Ya, kalau Rahil, istri yang kedua dan ini istri yang paling dicintai oleh Nabi Yakub melahirkan dua anak, Bunyamin dan Nabi Yusuf Nabi Yusuf dan Bunyamin yang lainnya juga sama melahirkan dua anak Kahit dari Ya'la ya melahirkan dua anak Dam dan Naftali Anak tertua dari Nabi Yakub dari istri pertama bernama Robin. Yeah. Apakah Robin Hood? Saya tidak tahu. Yang penting hampir sama namanya Robin. Nah, dari Yehuda inilah lahir Samiri. Nah, ayah dan ibunya, kakek dan nenek Samiri ini adalah para penyembah berhala. Karena Samiroh saat itu terkenal penyembah berhala. Nah, ayahnya ini lahir dari proses perzinahan adik dan kakak, inses. Adik dan kakak berzina lahir ayahnya, adik dan kakak berzina lahir ibunya. Jadi ayah dan ibunya ini lahir dari proses yang haram. Dan ketika ibunya menstruasi disetubuhi sama ayahnya. Jadi itu. Ya. Nah ketika itulah hamil dan lahirlah Samiri. Rasulullah SAW menyebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Ya. Ayah dan ibu Dajjal ini melewati perkawinannya selama 30 tahun tanpa melahirkan seorang anak pun dan di tahun ke-30 pernikahannya melahirkan Dajjal, melahirkan Samiri kelahirannya ini akan menjadi petaka bagi kedua orang tuanya dia adalah orang yang paling sedikit manfaatnya dan paling banyak keburukannya bagi manusia terutama bagi kedua orang tuanya bahkan ketika dia lahir alam semesta menolak kelahirannya dordar gelap, hujan, pet, hujan badai petir itu terjadi di malam dimana Samiri dilahirkan. Seolah-olah alam menolak kehadirannya. Ya, seolah-olah alam menolak kehadirannya. Nah, sejak lahir sampai usia 5 tahun, dia tidak netek sama ibunya. Kebayang, 5 tahun air susu asik tidak ditetekan. Itu yang menyebabkan terjadinya kanker payudara. Maka ibunya pun meninggal gara-gara kanker payudara ini. Nah, ibunya meninggal gara-gara itu. Terbukti apa yang disampaikan Rasulullah kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya begitu pula ayahnya maka ayahnya menjadi single parent sejak lahir sampai 5 tahun kenapa dia menetek pada ibunya karena kerjanya tidur melulu disebut mati dia bernafas dan cuma berdetak disebut hidup dia tidak bergerak antara hidup dan mati nah maka di usia kelima tahun nah ini terjadi peristiwa yang menarik apa itu? Samiri bangun dari tidurnya di tengah malam dan tidak ada orang yang menyadari Samiri bangun. Dia merangkak dan pindah ke berhala yang terbesar. Ya, yeah, saya tidak tahu apakah berhala yang terbesar ini Marduk. Kalau di zaman Nabi Ibrahim, berhala terbesar itu Marduk yang tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Yeah. Karena Nabi Ibrahim saat itu memiliki garis perjalanan sejarah ke, ke Palestina juga, ada kemungkinan memang namanya Marduk juga. Berhala terbesar ini. Nah, dia pindah ke pangkuan berhala terbesar, tidur di sana. Dan ternyata ketika berada di berhala terbesar tadi, BAB dan BAK. Ya, buang air kecil dan buang air besar. Besoknya itu adalah hari pemujaan kepada dewa-dewa mereka, bangsa Samiroh Apa yang terjadi? Ketika terjadi ritual pemujaan tadi, maka sang raja yang dipertuhankan oleh kaumnya mencium sesuatu yang tidak. Pas dilihat, oh, kaget sang raja. Ternyata itu pesing berasal dari pantatnya si Samiri yang ada di pangkuan berhala terbesar. Marah murka tuh sang raja. Itu anak kamu, kenapa ada di situ? Eh, kurang ajar kamu ya telah menghina Tuhan kita, kenapa kamu pindahkan anak kamu ke situ? Oh tidak Tuhan, saya tidak memindahkannya. Bagaimana saya bisa menghina Tuhan saya? Lalu siapa yang memindahkannya? Kan dia lumpuh. Nah, sekali lagi, kehadirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Akhirnya Raja marah dan ayahnya dipenjara. Selama ayahnya tidak bisa membuktikan penghinaan tadi, maka ayahnya dihukum mati. Pada akhirnya ayahnya pun dihukum mati. Ya, sedikit manfaat bagi kedua orang tuanya. Maka kemudian dia hidup dipelihara oleh Sang Raja. Dan pas di usia dia lima tahun itu, Allah menimpakan murkanya kepada bangsa Samiroh yang sudah kelewat batas, ya maksiat dan sudah tidak ada toleransi dari Allah untuk mereka hidup di bumi, maka Allah perintahkan mereka Jibril menghabisi mereka. Maka bangsa Samiroh ini pun diratakan, si Samiri karena masih balita, ya Allah selamatkan dia lewat Malaikat Jibril. Diselamatkan dia dan ditempatkan oleh di pulau entah berantah. Ada yang menyebutkan pulau ini berada di Laut Yaman dan pulau ini dinamakan pulau Socotra. Sokot nah, ini pulau Sokotra nih. Pulau Socotra ini adalah pulau yang berada di ujung jazirah Arab. Kalau kita lihat jazirah Arab, nah ini jazirah Arab ya. Ke sana ke Saudi Arabia, di perbatasan Saudi Arab dengan Yaman. Ya, Yaman Oman ya. Nah ini pulau Socotra. Ini pulau tempat mana Dajjal atau Samiri dibesarkan sejak lima tahun sampai usia seratus tahun. Ya, Dari usia lima sampai seratus tahun dia tinggal di pulau Sokotra ini. Nah, Pulau Sokotra ini adalah pulau yang berada di kawasan Yaman. Pulau yang memiliki banyak keunikan luar biasa. Dunia menyebutnya pulau ini dengan pulau julukan dari pulau alien hingga pulau neraka. Ya, Ada juga yang menyebutkan The Jekyll Island. Pulau Jekyll Island itu bahasa Barat, kalau bahasa kitanya pulau Dajjal. Ya, sama dengan pulau Sedir, ya. itu juga di Jekyll Island. Nah, pulau Sokotra kaya dengan flora dan fauna yang unik hingga saat ini belum ditemukan di tempat lain. Jadi tidak ada flora dan fauna yang ada di pulau ini, yang ada di pulau lain, di seluruh dunia. Hanya ada di pulau ini. Makanya di pulau inilah Allah ciptakan satu binatang yang unik juga, yang disebut dengan jasasa. Jasasa. binatang jasasa itu artinya mata-mata tajasa ya tajasu tajasusan wajasa satan artinya pemata-mata sepai binatang ini bertumbuh besar tuhmatun kabirah tugoti jismaha yeah. asya'ar hatala nastati'an nafaduka'ina wajhu wajna dubruh tubuhnya besar dipenuhi dengan bulu sehingga saking penuhnya bulu kita tidak bisa membedakan mana dubur mana wajah yang menghadap itulah wajah. Ya, yeah. Rasulullah menyebutkan kendaraan Dajjal itu. ya, yeah. Dia bisa terbang, kata Rasulullah. Dan kecepatan terbangnya diambil dari hadis Rasulullah. Berapa kecepatannya Rasulullah ketika dia terbang di muka bumi? Ya, yeah. Kendaraan yang dia gunakan itu kecepatan terbangnya seperti awan yang ditiup angin, kata Rasulullah. Dan awan rata-rata ditiup angin itu 5 km per ya yeah dan jarak dari satu telinga ke telinganya artinya setengah diameter atau diameter kepalanya, keledai yang dia gunakan, langsung menyebutnya keledai itu arbaun naziro 40 hasta 27 meter Ya, diameternya itu 27 meter keledai macam apa yang jarak dari satu telinga ke telinganya 27 meter kalau bukan piring terbang